Taukah kalian sob, burung elang adalah salah satu predator puncak rantai makanan. Kemampuannya dalam terbang dengan kecepatan tinggi, disertai cengkramannya yang kuat dan juga paruh yang tajam, untuk mencabik-cabik mangsanya merupakan senjata utama dalam berburu. Kelebihan lain burung ini adalah mampu melihat mangsanya dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ketajaman matanya bisa melihat objek kecil yang sedang bergerak. Sekali menemukan mangsa potensial, burung ini akan menukik dari ketinggian hingga ratusan meter. Bahkan tidak sedikit mangsanya yang tidak bisa menghindari burung ini dan akhirnya menjadi santapannya. Eh, tetapi bagaimana jadinya ya? Jika burung ini bertemu dengan ular kobra yang juga merupakan pemangsa mematikan, Tahukah kalian sob, King Cobra sendiri merupakan ular beracun yang sangat ditakuti dan menduduki puncak tertinggi rantai makanan juga. Ular King Cobra mampu melumpuhkan mangsanya dengan cepat, hanya dengan gigitan dan racun yang disuntikan ke tubuh mangsa melalui taringnya. Menurut kalian, kira-kira siapa nih yang bakal dimangsa dan siapa yang akan jadi pemangsa? Hmm, penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Seperti video yang diunggah oleh akun Instagram at yang viral itu. Dalam video itu terlihat seekor elang yang tengah bertarung dengan ular king cobra. Rupanya sang elang yang kelaparan itu sudah mengincar ular King Cobra sejak lama dari atas. Dengan tiba-tiba sang elang pun langsung menjengkram ular King Cobra itu dan tak melepaskannya. Son hal tersebut membuat kaget sang King Cobra. Dengan santainya elang itu menginjak kepala dan tubuh King Cobra itu. Sambil dicengkramnya dengan erat, Ular King Cobra tak berdaya dan hanya bisa menahan sakit akibat cengkraman kuku elang yang tajam itu. Sang elang pun tak memberi ampun kepada mangsanya dan terus mencabik-cabik tubuh dan kepala ular King Cobra itu. Hingga akhirnya kepala King Cobra pun berhasil dicabik-cabiknya hingga robek dan terluka. Sehingga membuat ular tersebut menjadi lemas tak berdaya. Namun belum diketahui di mana lokasi dan kapan kejadian ini berlangsung. Yang pasti diperkirakan hal ini terjadi bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Video yang berdurasi singkat itu pun berhasil menarik perhatian warganet yang menyaksikannya. Tak heran apabila banyak warganet yang membanjiri komentar dan tanggapan atas kejadian yang mengerikan itu.